Hai hey, calon imam, jaga mata dan jaga hati ya. Jaga sholatnya, jaga amalannya yang paling penting. Semoga Allah selalu memudahkan semua urusanmu. Dan semoga Allah selalu melindungimu dimanapun kamu berada. Semoga Allah selalu menyelesaikan.